Jika kartu rasa dan ratu zodiak sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Raja zodiak di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya support energi kepada ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan kepada masing-masing rasa zodiak dan ratu zodiak. Pertama kartu kesimpulan kepada Raja zodiak. Selanjutnya, kartu kesimpulan kepada Ratu Zodiak. Baik di sini, kartu Raja Zodiak sudah kita dapatkan, dan Ratu Zodiak kini hanya kita membuka dan membacakannya. Untuk kartu Raja Zodiak di bulan Agustus tahun 2020 adalah Four of Pentacles ataupun 4 koin. Untuk kategori Raja Zodiak, di bulan Agustus tahun 2020 itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei di sini seorang Taurus dikategorikan sebagai seorang Raza Ria itu dikarenakan seorang Taurus mempunyai keuangan di dalam zona nyaman dan di dalam zona keseimbangan dan di sini tidak jarang seorang Taurus memberikan suatu ide dan memberikan harapan kepada orang lain serta membantu orang lain untuk menunjang keuangan yang lebih bagus di sini digambarkan dua koin itu berada di kaki seorang Taurus sendiri itu dapat diartikan bahwasanya seorang Taurus bisa memberikan ataupun mengajarkan kepada setiap orang dan orang di sekitarnya akan menanggapi secara positif. Apalagi di sini seorang Taurus mengajarkan kepada orang lain di dalam kategori meningkatkan keuangan dan di sini satu koin berada di genggaman itu menandakan bahwasanya. Seorang Taurus merupakan seorang Raza zodiak yang sangat erat dan sangat rentan dengan kata-kata keuangan yang stabil dan berada di zona nyaman. Dan tidak jarang seorang Taurus akan membagikan cara-cara kepada orang lain dan membagikan trik kepada orang sekitarnya bagaimana menjaga keuangan serta mengkontrol keuangan lebih bagus lagi. Dan satu poin berada di kepala seorang Taurus itu menggambarkan. Di dalam pikiran seorang Taurus, itu adalah bagaimana mendapatkan keuangan yang lebih bagus. Dan di sini, seorang Taurus berbagi cerita serta berbagi pengalaman kepada orang lain, sehingga di sini orang lain akan berusaha dan melakukan usulan yang diberikan oleh seorang Taurus untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini, tanggapan yang diberikan oleh orang sekitar serta lingkungan sekitar kepada seorang Taurus itu sangat positif dan beraura positif sehingga di sini dikategorikan seorang Taurus merupakan raga zodiak di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini juga disebutkan seorang Taurus tidak akan sungkan-sungkan membantu orang yang kesusahan di dalam kategori keuangan dan untuk support ini yang didapatkan oleh Raza zodiak adalah kenaik of Cup secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini menggambarkan Seorang rasa zodiak ataupun seorang taurus mampu mengontrol keuangan dan bisa berbagi pengalaman kepada orang lain untuk menunjang serta mengkontrol keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini kenaik of Cup itu menandakan seseorang ataupun masyarakat lingkungan sekitar sangat memberikan dukungan serta motivasi kepada seorang taurus agar lebih giat lagi dan lebih mahir lagi membagikan ilmunya ke setiap orang. Dan di sini tanggapan yang mereka berikan adalah beraura positif dan berenergi positif. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The Hangman. Secara umum, The Hangman itu diartikan pasrah, tetap yakin, pasrah namun yakin, dan di sini pasrah karena kuat, yakin karena kuat. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu Raza Zodiak di sini, menggambarkan seorang Raza Zodiak ataupun seorang Taurus merupakan sosok seorang yang mampu mengontrol keuangan di bulan Agustus tahun 2020, dan mampu mendapatkan ide untuk. Menunjang keuangan lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 sehingga di sini seorang Raja Zodiak akan membagikan idenya serta memberikan masukan kepada orang di sekitarnya dan orang di sekitar akan memberikan nilai yang positif serta aura positif dan tidak jarang seorang Raja Zodiak membantu orang yang kesusahan di dalam kategori keuangan. Dan dorong Batman di sini menggambarkan seorang Raja Zodiak pasrah kepada keadaan, namun ia yakin dapat membagikan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya dan kepada orang terdekatnya serta orang yang ia tidak kenal. Bagaimana caranya untuk mengontrol keuangan dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020? Maka dari sinilah seorang Taurus dianggap sebagai Raja Zodiak di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu Ratu Zodiak dan kartunya adalah... Seven of pentacle ataupun tujuh koin untuk Ratu Zodiak itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak Leo yang diangka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus seseorang tersebut dikategorikan sebagai Ratu Zodiak itu dikarenakan ia mampu melihat peluang yang dekat dan tidak menghiraukan peluang yang jauh itu dikarenakan ia berpendapat satu peluang yang dekat itu yang ia miliki itu sangatlah bagus untuk menunjang keuangannya dan di sini seorang Ratu Zodiak Selalu menatap masa depan dan memberikan masukan kepada orang lain agar berpikir positif untuk menatap masa depan. Dan di sini juga, seorang Ratu Zodiak tidak jarang untuk membantu orang lain, sama seperti halnya yang dilakukan oleh Raja Zodiak di bulan Agustus tahun 2020, yaitu menatap masa depan dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan. Dan di sini, seorang Ratu Zodiak memberikan masukan arahan kepada orang-orang di sekitar, terutama sahabatnya. Bagaimana caranya mendapatkan peluang yang dekat yang bisa menunjang keuangan lebih bagus lagi untuk kedepannya Dan di sini juga digambarkan bahwasannya seorang ratu zodiak merupakan sosok seseorang yang sangat ramah dan mudah memberikan ilmu serta membagikan informasi kepada orang-orang di sekitar dan kepada orang terdekatnya. Sehingga di sini orang terdekat dan orang sekitar akan memberikan respon positif dan memberikan aura yang positif kepada seorang ratu zodiak dan dapat dikategorikan.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 dan seseorang yang berzodiak Leo yang tertanam sifat kepemimpinan dan di sini orang lain akan menganggap seorang ratu zodiak adalah sebagai seorang pemimpin yang bagus dan sebagai seorang guru yang bagus untuk mengajarkan melihat peluang yang bagus meskipun hanya satu peluang yang dapat menunjang keuangan yang lebih bagus lagi untuk masa depannya dan di sini bisa digambarkan juga bahwasannya seorang ratu zodiak adalah seseorang yang sangat ramah dan mudah memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan. Terutama di dalam kategori keuangan, dan di sini seorang ratu zodiak tidak akan pandang bulu untuk membantu siapapun yang meminta bantuan kepada dirinya. Di dalam kategori keuangan, di sini seorang ratu zodiak akan memberikan bantuan kepada orang tersebut dengan menunjukkan peluang yang harus diambil dan dapat memperbaiki keuangannya lebih bagus lagi di masa depannya. Dan di sini, Queen of Pentacle, orang-orang di sekitar ataupun sahabatnya akan sangat mendukung serta merespon positif. Apa yang diajarkan dan diberikan oleh seorang lewat ataupun Ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2020? Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Desan. Secara umumnya desan itu diartikan pencerahan, memberikan pencerahan, memberikan motivasi, memberikan support, serta memberikan jalan keluar kepada orang lain dan membantu orang lain secara sukarela. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kartu Ratu zodiak di sini menggambarkan Seorang Ratu Zodiak, ataupun seorang zodiak Leo, adalah sosok yang tertanam jiwa kepemimpinan dan jiwa membantu. Dan di sini, seorang Ratu Zodiak selalu menatap masa depan dan melihat peluang yang ada untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus, serta memperbaiki keuangan untuk kedepannya. Dan di sini, seorang Ratu Zodiak sangat mudah dan ringan tangan untuk membantu orang yang kesulitan di dalam kategori keuangan. Dan di sini juga. Seorang ratu zodiak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar yang dibantunya dan di sini merupakan seorang sahabat juga terlibat untuk mendukung seorang Leo dianggap sebagai ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2020 dan desain di sini menggambarkan seorang ratu zodiak merupakan sosok pencerah, merupakan sosok seorang pemimpin, merupakan sosok yang memberikan dukungan serta motivasi dan merupakan seseorang yang memberikan jalan keluar kepada orang lain untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi kedepannya terutama kepada orang-orang yang kesusahan di dalam kategori keuangan dan di sini desan bisa dikategorikan bahwasanya orang lewat pun ratus zodiak di bulan agustus tahun 2020 tidak pandang bulu untuk membantu orang di sekitar dan membantu orang yang ia tidak kenal dan di disinilah dianggap bahwasanya Seorang zodiak Leo adalah seorang ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya seorang raja zodiak dan ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2020 itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak. Taurus yaitu raja zodiak. Dan seseorang yang berzodiak Leo merupakan sosok ratu zodiak di bulan Agustus tahun 2020. Dan dukungan yang mereka dapatkan adalah